Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Bumi juga merupakan planet terpadat kelima dan memiliki diameter sekitar 12.742 km. Bumi memiliki atmosfer yang melindungi permukaannya dari radiasi dan membantu menjaga suhu planet. Komposisi bumi terdiri dari inti, mantel, dan kerak. Inti bumi terdiri dari dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar terdiri dari besi cair dan nikel, sedangkan inti dalam terdiri dari besi padat dan nikel. Mantel bumi terdiri dari batuan padat yang terdiri dari silikat, oksida, dan logam. Kerak bumi adalah lapisan paling luar bumi dan terdiri dari batuan padat yang terdiri dari silikat dan mineral lainnya. Bumi juga memiliki banyak fenomena alam yang menakjubkan seperti gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Gunung berapi adalah gunung yang meletus dan memuntahkan material seperti abu vulkanik, batu bara, dan gas. Gempa bumi terjadi ketika lempeng bumi bergeser satu sama lain dan dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Tsunami terjadi ketika gempa bumi terjadi di dasar laut dan menyebabkan gelombang besar yang dapat merusak pantai dan kota-kota. Bumi juga memiliki iklim yang berbeda-beda di seluruh dunia. Iklim dipengaruhi oleh lokasi, topografi, dan faktor lain seperti angin dan arus laut. Beberapa wilayah memiliki iklim tropis dengan suhu yang tinggi sepanjang tahun, Sementara wilayah lain memiliki iklim sedang dengan empat musim yang berbeda. Bumi juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ada jutaan spesies makhluk hidup yang hidup di bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroba. Keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup manusia. Akhir kata, Bumi adalah tempat yang sangat penting bagi kita sebagai manusia. Kita harus menjaganya dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya agar kita dapat terus hidup dan berkembang di planet yang indah ini.